Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Kaila Setiar Saramadani sebagai moderator Kali ini saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan tugas IPA tentang sistem peredaran darah pada manusia Sebelum kita mulai presentasi ini, mari kita bersyukur kepada Allah SWT Yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arzlugil Fararisa sebagai pemateri 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis darah pada manusia, yaitu satu, plasma darah. Merupakan komponen darah yang berbentuk cairan. Plasma darah mengisi sekitar 55 sampai 60% dari volume darah dalam tubuh. Dua, sel darah merah Sel darah merah berbentuk bulat pipih dengan bagian tengahnya yang cukup Sel darah merah tidak memiliki inti. Warna merah pada sel darah merah disebabkan adanya hemoglobin dalam sel darah merah dan hemoglobin merupakan suatu protein yang mengandung unsur zat besi. Sel darah merah terbagi menjadi dua yaitu oksihemoglobin dan karbaming hemoglobin. Sel darah putih. Dibandingkan dengan sel darah merah, sel darah putih memiliki jumlah yang jauh lebih sedikit Jenis-jenis sel darah putih ialah ya, Keunolosin eosionil Mengandung granulia berwarna merah Berfungsi pada reaksi energi Basofil mengandung granulia berwarna biru Netrofil, sel-sel PNN Agranulosin Limsofit ada dua sel, T dan sel B Monosid, leukosit yang berukuran paling besar Trombosit atau kepingan darah Sedikit berbeda dengan sel darah putih dan sel darah merah Trombosit sebenarnya bukan sel Melainkan sebuah flakmen sel yang berukuran kecil Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Kayla Setyo Sarmadani sebagai pemateri dua Nomor 2. Dari masing-masing darah A dibuat di mana? 1. Plasma darah terbentuk dari air dan garam yang diserap melalui pencernaan. dua Sel darah merah atau eritrosit dibuat di sumsum -sum tulang belakang. 3. Sel darah putih atau leukosit diproduksi dari sel punca hematopoietik. 4. Keping darah atau trombosit dibentuk di sumsum -sum tulang dari megakaryosit. B. fungsinya bagaimana? Satu. fungsi sel darah merah membantu proses pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida di paru-paru seketika bernafas. Dua. fungsi sel darah putih melawan berbagai mikroorganisme penyebab infeksi. 3 fungsi trombosit atau keping darah membantu proses pembekuan darah atau koagulasi saat tubuh terluka. 4 fungsi plasma darah menjaga keseimbangan cairan tubuh membantu proses pembekuan darah serta melawan membantu melawan infeksi 3. manfaatnya apa satu sel darah merah memberikan nutrisi bagi tubuh kita agar tubuh tetap terkontrol. dua sel darah putih 1. meningkatkan kekebalan dan imun tubuh dua dapat mengurangi risiko dari mikroorganisme atau molekul asing penyebab penyakit atau Infeksi seperti bintang, jamur, dan larasi 3. plasma darah dapat menyeimbangkan cairan tubuh agar tetap terjaga meningkatkan kinerja saraf yang atas 4. keping darah Kita tidak akan mengalami pendarahan atau kehabisan darah saat terluka Sekian dari saya, terima kasih Gangguan apa saja yang muncul dalam sistem peredaran darah Gangguan atau kelainan pada sistem peredaran darah Dan upaya untuk mencegahnya satu, jantung koroner terjadi jika arteri koroner tidak dapat menyuplai darah yang cukup ke otot jantung. Cara mencegahnya: a) melakukan olahraga dan istirahat teratur; b) menjaga pola makan sehari-hari; c) menghindari minuman beralkohol. Dua: stroke, suatu penyakit yang terjadi karena kematian pada jaringan di otak yang disebabkan karena kurangnya asupan oksigen di otak. Tiga: farious, suatu dimana pembuluh darah balik vena mengalami plebisinya terjadi ter ter di daerah hati. Cara mencegahnya A. Kamu ketika kamu tidur sebaiknya tungkai dinaikkan kurang lebih 15 20 cm. B. menghindari berat badan berlebih. C. menghindari berdiri terlalu lama. D. berolahraga secara teratur. 4. anemia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dilatih Andika Sari sebagai pemateri tiga. Di sini saya akan menjelaskan tentang gangguan pada sistem peredaran darah pada manusia. Gangguan anemia yaitu gangguan yang disebabkan karena kekurangan hemoglobin atau kekurangan sel darah merah. Cara mencegahnya yaitu mengkonsumsi makanan bergizi dan jika diperlukan mengkonsumsi suplemen penambah zat besi. Gangguan hipertensi dan hipotensi. Gangguan hipertensi yaitu merupakan tekanan darah tinggi terjadi jika tekanan darah di atas 120. Gangguan hipotensi Merupakan tekanan darah rendah Cara mencegah hipertensi yaitu berolahraga secara teratur, hindari kebiasaan merokok dan menghindari makanan berlemak. Cara mencegah hipotensi yaitu menghindari konsumsi minuman berkafein pada malam hari dan membatasi konsumsi alkohol Makan dalam porsi kecil namun sering dan tidak langsung berdiri setelah makan serta berdiri secara perlahan dari posisi duduk atau berbaring kita tutup presentasi ini dan dilanjutkan sesi tanya jawab. 1. Pertanyaan dari kelompok hati. Sebutkan komponen-komponen pembentuk darah. Jawab. 1. Pasma darah tersusun atas air, zat terlarut atau glukosa, asam amino, protein, garam mineral, asam bikarbonat atau karbohidrat. 2. Koag tersusun atas leukosit dan trombosit. Tiga. Eritrosit tersusun atas sel darah merah. Dua. Pertanyaan dari kelompok otak. Apa fungsi sel darah putih? Jawab. Sistem imunitas atau kekebalan tubuh manusia. Pertanyaan dari kelompok tangan. Darah yang mengandung karbon dioksida paling banyak terdapat pada jantung bagian. Jawab, bagian serambi kanan, darah akan melewati katup tiri menuju balik bilik kanan Saya Arroza, saya akan melanjutkan sesi tanya jawab Pertanyaan dari kelompok limpa Yaitu, apa penyebab tekanan darah tinggi? Jawabannya ialah, kelainan genetik yang diwariskan keluarga, perubahan fisik seiring bertambahnya usia, faktor lingkungan, serta gaya hidup yang tidak sehat Pertanyaan dari kelompok mata Pada sistem peredaran darah manusia, atrium kiri menerima darah dari? Jawabannya ialah paru-paru yang mengandung banyak oksigen Pertanyaan dari kelompok empedul Apa yang terjadi apabila sel darah merah lebih banyak dari sel darah putih? Jawabannya ialah polisemia vera adalah kelebihan sel darah putih yang terjadi karena gangguan pada sel di sum, -sum tulang And <laughs>